oke okay, kembali lagi bersama saya Agung Jamirda21 buat teman-teman yang mungkin baru mampir di channel saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, and comment, dan share oke okay, teman-teman kali ini saya akan membongkar rahasia sulap paku ya cara melepaskan paku oke okay, ya jadi seperti ini bentuknya bisa dilihat ya <tuh> Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Mungkin yang tidak tahu itu akan merasa kebingungan sekali buat teman-teman. Ya, Bagaimana dia bisa melepaskannya? Dari sini tidak bisa. Begini juga tidak bisa. Mungkin yang belum tahu triknya akan merasa kebingungan. namun di sini teman-teman, saya akan membongkar. Rahasia selopakku ini, bagaimana cara melepaskannya? Tonton video ini, dan jangan nah, jadi seperti ini, teman-teman. Ya, bentuknya kalian bisa lihat sendiri. Nah, kalau yang belum tahu akan kebingungan sekali, bagaimana sih cara melepasnya? sepertinya tidak mungkin, ya. Soalnya, kalau dia dilepas begini tidak bisa. Jadi, bagaimana? jadi teman-teman kita harus mempertemukan kepala antar kepala ya jadi seperti ini ya seperti ini dorong ya. kepala bertemu kepala nah. lalu di seperti ini kan. dan paku pun terlepas begitu juga cara memasukkannya kita nah Ya. Cara memasukkannya begini teman-teman Yang sini masuk ke sini Lalu yang satunya masuk ke lubang Kemudian dipertemukan Antara kepala ini Ya Perhatikan Lalu ditarik pelan-pelan Nah Set -set. Ya. Masuk ya Jadi saya ulang ya Cara mengeluarkannya pertemukan kepala antar kepala ini menjadi seperti ini ya nah ini diputar ke sini ya ke sini ya nah begitu caranya selamat mencoba